kan bahmun pernah cerita ke saya, jadi Kiai gue ya sinau kan, kadang ini ya keliru, tak mikir keliru tanda liwa apa, ternyata gitu. Di se aku latihan Kiai gue, naon bocah perainan yang pondok tak puji um perainan kok gak mulai, berarti tak sergap. Pernah bahmun sebagai orang soleh itu kusnudon. Lalu saat itu aku iya, cong orang mulai um perainan, tibang nengumahkan ngarit mbak <laughs> kagetnya bahmun, leto cong cong tewas aku kusnudoni. Iya.